ngeling yuk kita nge-explore keliling pagi sahabat nge-explore, pagi sayang pagi gimana sayang, gimana hari ini? siap wajah hari ini pak bilang bersahabat, dia bersahabat, bilang nggak bersahabat, nggak bersahabat. dari kemarin dia ke hujan mana gitu terus tapi hari ini sahabatnya tuh kita ada di ubud nih, masih di ubud juga. Kan? ini kita ada namanya apa? Canyon Jungle Resort. Nah, yang tahu kan? Nah, apa yang kita kesini kan? kita lihat-lihat, kita acak-acak, siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita dapat di eksplor hari ini, ya kan? tapi jangan lupa, sahabat semua, sahabat semua semua tinggalin Mohon selalu supportnya jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen comment kasih kita makin yang gimana, dan mau gimana yang pasti, yuk eh, pak nengah ini kan kita baru pertama kali nih di sini nih. Kita ingin tahu-tahu dan kita akan memberi informasi ke sahabat-sahabatnya eksplor di luar sana ya kan. Baik. Yang di ya di seluruh Indonesia lah bisa dikatakan suku-suku sampai dunia ya kan. iya <laughs> Yang pasti kita ingin tahu. Kayon Janggul Risso. Kayon Jungle Resort Ya. Yeah. Uh, Kalau jalan dari air kita tempat kita sampai. Airport. Airport sini yeah. Kurang lebih ya satu setengah jam drive. Satu setengah jam drive ya. iya yeah. betul. Uh, Kayan Jungle Resort itu adalah sister company dari The Kayan Resort Kayan Resort Kayan Resort itu kan ada di dalam Berarti nggak jauh-jauh banget lah ya nah, Gak jauh kalau Dan itu jujur itu. aja sahabatnya ngasbot nih pemandangannya gila Ini yang diandalin dari dari Kayan Jungle Resort ini Selain disini view nya indah Kalau kita boleh tahu untuk kamarnya ya, ya. Apa-apanya bisa dijelasin sedikit ya Biar nanti kita Kasih tahu deh sama sahabat gue sana ya, ya, ya. untuk uh, price list-nya berapa, ininya gimana atau ya, gimana. Ya. Pak Lena lebih tahu lah ya, ya. <laughs> Tadi kan Masakat ya. nanya masalah location. Ya, ya. itu yang nah, penting ya. itu, itu penting ya. itu. Iya, kalau ketika yang berada di Tegalala Iya. Uh, Terdekat dengan oh. Kemudian kalau dengan jangan riset, oh. berada di uh, Bayangan. Bayangan. Di sebelah utara Ubud, Ubud, ya. Ubud. Yo yo yo, kira-kira selain apa namanya? kayak Saya pingin tanyakan tadi tuh untuk yang pasti kan orang oh, pingin tahu tuh, pasti ya. kepo dia tuh kepo. Berapa sih preslistnya? Untuk per berapa? Terus fasilitas apa aja yang dia, dia punya? Okay, okay. Apa perbedaan resort uh, di KM resort sama resort yang, uh, yang ya, ya apa perbedaannya sama resort resort yang sudah ada di Bali? Kan Bali itu banyak banget resortnya. Nah. Kalau, kalau The Kayon Resort itu lebih ke tradisional nah. ee, Lebih kecil dari segi ukuran uh -uh. Di sana spesialnya ada air terjun Oh, waterfall Kalau di Kayon, oh. Kayon Resortnya ya, ya, ya. ya. Kalau di Kayon Jungle-nya Kita satu-satunya hotel yang dengan kolam berlantai tiga Oh gitu, satu-satunya ya? Satu-satunya ya? ya, satu di Bali, satu-satunya di Ubud, satu-satunya di Indonesia Wow, hei, hei, gila kan? Apa gua bilang, Selamat Gasplor? Kita bisa lihat Iya, iya, uh, iya ya, Ini ya. ikon kita Oke, oke, oke Ide gila kita juga ada yang ya, mengikuti Ada yang bikin lantai 2, ada uh -huh. yang bikin uh, seperti lantai 3, tapi bukan lantai 3 Tapi memang, ngeri, yeah. ngeri, ngeri Kalau masalah harga kita uh, sebelum pandemi atau sekarang ini saat pandemi Yang pasti pandemi lah Kalau sebelum pandemi berapa Sekarang pandemi kalo, berapa Kalau sebelum pandemi Kita harga termurah Masih di angka 4,5 juta per night. per night Paling murah oh. yes. Kalau sekarang Yang termurah Ya turun sekitar 50% apa? Sekitar 2 jutaan, 2 jutaan yeah. ya. oh, Itu yang termurah Kalau yang full bilanya Masih di angka 3 juta Kalau biasanya Eh hmm. uh, Uh, wisatawan mana yang biasa ke sini sih yang sudah suka, -suka pandemi, gini? pandemi kita dominasi Amerika, Amerika uh, kemudian Europe, Europe, sama Australia Australia kalau Asia kurang ya? Asia ada, ada beberapa ada juga beberapa, ada. Jepang, uh, ya? beberapa, Jepang, Korea, Kainan, Kalau untuk perbedaan, gak ada bedanya ya berarti antara wisatawan mancanegara sama andai kata wisatawan lokal, apakah ada spesial? Price sementara atau? kita belum ada, belum ada ya. Kalau sebelum pandemi yang saya mengisi. Oh. Kalau sekarang semua price nya lokal. Oh gitu. Ya selama pandemi kita price nya semua lokal. Jadi baik itu wisatawan wisat, wisatawan mancanegara yang tinggal di Bali price nya lokal. Makanya kita hampir 50 e, diskon sekarang ini. Wah, mantap, sementara ini. Biar kita bisa e, menutupi ekspensi saja sih. Iya bah. iya iya benar benar benar. enggak mau, mau kita harus cerdas Aduh, ya untuk baik, iya. apa namanya. ...mensiasati agar oh, tetap beroperasional nih, ya kan? saya tetap kita, kita uh, jaga kualiti, kemudian tidak menurunkan uh, kualitas, baik ya, itu pelayanan maupun ya. standar. Berarti nggak nah, ada pengaruh, ya. nggak maksudnya, maaf nih, maaf. Pengaruhnya ada nggak kira-kira dari pandemi dan pandemi ini berpengaruh nggak? Pengaruh atau? untuk Unian? Ya union untuk... Unian banyak ya. pasti, pasti drop significantly. Nggak. kita hampir drop 60% sampai 80%. Wow Bahkan kita pernah tutup kan eh uh, 3 bulan awal-awal itu. Iya, awal-awal kita tutup. Iya, karena oh, juga kita oh. juga dengar kan banyak ya resort, hmm. ya hotel, ya restoran sampai ada pengikisan pegawai. Betul, betul, betul. Itu kan kita, kasian banget ya. Kita syukurnya kita masih kip. Uh, Waduh, terus iya, sahabat iya. ngeksplor. Keren enggak? Kita semua masih masih kip. Itu keren-keren keren-keren. Wah, keren-keren. Oh, keren. Boleh, boleh, oh, Pak. Uh, pak, Banega. So uh, kita. Heeh. Ya. Silakanlah. Silakan. Kita kita lewat, lewat, lewat mana nih yang asik, asik nih? Wih, banyak banyak inspirasi kita dapat dari Banega. Banyak sekali informasi dan yang pasti itu bukan Hoak Itu benar-benar dari beliau yang oh, mengelola di resort oh, ini. Yuk. Uh, kemarin, untuk icon ini um, ya um, um dan uh, yang lainnya lagi bang kita resort dengan fasilitas sangat lengkap ya ada pasar ada butik wow kemudian ada galeri wow kemudian juga ada cinema room ada cinema room juga ya. wah ada empat wow. restoran Hei, yang keren, restoran keren. benernya 4 kemudian ada Sky Lounge itu seperti restoran juga ya yeah. tapi itu khusus untuk party wow berada di atas woy gila komplit banget loh Ya. Yeah. <laughs> gak uh, istilahnya seperti uh, one stop shopping center one stop shopping center halo selamat nah ini pool kita lantai 2 ini yang di pool lantai 2 ya, ya ini yang terbesar bisa lihat sahabatnya luar keren ya. banget konsepannya ya. gila loh gak ya. nyangka loh dan memang bener-bener ya. kita memang khusus ya. kita dari tim nih Pak Nengah nih memang ya. kita nyari tempat-tempat yang tidak biasa lah Betul. kalau yang udah biasa udah banyak hmm. jadi kita memberi informasi ke masyarakat bahwa ini loh di Bali sebenarnya bisa kok Betul. tidak tidak kalah dengan wisata dunial kita punya yang segala kita punya di Bali nih Tuh. Gila ya? Iya. Sama juga sekedar menginformasikan kolam kita memang bukan uh, heated swimming pool tetapi kita sediakan uh, whirlpool dengan air panasnya. Air oh, panasnya. berarti ada tiap level ada air hangat satu yang oh, kecil ini. Oh, kayak ini di Jepang-Jepang ya. tuh onsen. Hmm. <laughs> ya, kalau ya. di Jepang-Jepang tuh onsen air panas ya, gitu ya. Iya. Iya, iya. Ya, ya. ya, ya. Wih, keren banget. Masih banyak nih loh. Ini kita di lantai dua ya. Halo, selamat kita juga ada gym room di bawahnya kawan, kemudian sinemanya di sini, meeting room. Disini. Oh, di sini sinema ya? ya? Ini pak nengah total ya. seluruhan berapa hektar nih kira-kira? Satu setengah hektar. Satu setengah hektar, sobat ya. nge-explore ya. mantap mantap. Siap. Woy. keren keren keren keren keren keren. Viewnya luar biasa. Luar biasa memang. Ya. Nggak nyesel hari ini kita nge ke kesini. <laughs> Setelah berapa hari kita kena hujan panasan, <laughs> eh ya, ya. Mantap ya. Ngeri, ngeri, ngeri, wih makasih banyak loh Pak lengah. Kita dikasih info sedetil-detilnya Iya Se... Tadinya juga kita bisa lihat dari sini Tapi sekarang uh, lagi, apa namanya, lagi mungkin kering Ini tahun kapan kira-kira berdiri ya? Berdirinya kita mulai project 2018 2018, 2018 2017 oh, udah ya. oh, baru 3 tahun ya, nih, operasional ya. ya Kalau, em... Um, kalau bukanya kita soft opening Agustus 2018 Soft opening Agustus 2018 sementara oh yes. grand opening Januari Januari 2018 keren keren keren terima kasih banyak Pak Nengah kita dikasih kesempatan Zen untuk nge-explore lihat-lihat dikasih tempat dikasih lihat-lihat segala macam informasi semua yang pasti sahabat nge-explore ini akurat banget no hoax, no bohong-bohong no <laughs> Jadi bisalah, ayo nyesal kalau ke Bali nggak mampir ke sini. Ya. Ini salah satu dibilang sekarang justru kita yang paling hip di Ubud. Oh. Ya. Untuk untuk di Ubud, untuk di Ubud kita bisa dibilang the best menjadi, ya? ya, menjadi trending topic. Trending topik ya. ya? Wih bersyukur banget kita bisa ke sini ya berarti ya. Keren-keren, ya. makasih banyak Pak Tengah. 3 tingkat kolam tingkat itu ada di uh, sama, sama, tua, naik, Linju, luar tingkat ada di ada di oke ini keren banget sih <laughs> banget <gak> kimen, siapa namanya? saya saya oke, saya nge-explore kita sudah dari kamar, 703 ya? <susur> yes. besar kamar, fresh so, di lantai ini ini bedroom sini ya yang sama tadi, kirinya, Pak. nanti balkonnya bisa dibuka kuncinya dulu hmm. kalau mau rumcakit bapak bisa di oh. Ya. Oh, kita langsung ya. kita di karena kita di lantai satu nih, tapi ada juga di ini nah, tiga lantai ya ada lantai, lantai itu tuh? oh ada lima lantai itu ya, ya, ya, ya di mana? di Bentup aja ya keren ya, tapi dia tuh open gitu di apa namanya, bentupnya open gitu, jadi ya, yeah. kok bisa diginiin men toiletnya, nah layaknya inilah, apa namanya, resort-resort ya layaknya resort-resort yang dimana dicamakan untuk comfort table-nya, dan kebersihan yang ganda dan okay. rekomend aku disini hija nya keren, kamar juga keren, nasi, bisa gitu semua malik dalam hal itu masih pada perang-perangkat, kalau ya pokoknya nama ada juga ini hmm. Iya mak. Berarti kita bertantangan sih. Yo i. Kita bertantangan kita. Iya eh, basah loh, banjir banyak di sini. Jadi rumah sebelah sini ya? Yo i. Kita dikasih di, di kamar nomor satu, ya oke okay lah. Ada mungkin hujan, tapi kalau mungkin kalau kita musim kemarau kan lebih, lebih asik. <tuh> yang pasti ya komen banget yang untuk sahabat-sahabat transport sana, yang ke Bali honeymoon khususnya tok recommend dari Tim Nelik ikutin kita terus jangan lupa subscribe, like, share, and comment gas ha. Huh.